Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini Kita akan membahas bersama kunci jawaban Halaman 86, 87, 91, 92, 93, dan 94 Pada tema 2 kelas 6 Persatuan dalam perbedaan Baiklah saja kita jawab di halaman 86 kamu telah melakukan kerjasama secara berkelompok untuk mencari informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apakah kerjasama yang kamu lakukan dapat terlaksana dengan baik? Baik. Ya, kerjasama yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik. Kami berbagi tugas untuk setiap orang. Setiap orang mencari informasi upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertanyaan kedua, apakah tujuan dapat tercapai melalui kerjasama tersebut? Mari kita jawab, kerjasama kami dalam mencari informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dapat tercapai dengan baik. Berikutnya kita akan jawab di halaman 86 juga. Sebelumnya, kamu telah mempelajari beberapa gerakan dalam tari indang, Latih kembali gerakan tersebut secara berpasangan Apakah kamu sudah dapat melakukan seluruh gerakan dengan baik? Gerakan mana yang sudah kamu kuasai dengan baik? Jelaskan Saya sudah melakukan seluruh gerakan dengan baik Karena saya berlatih dengan sungguh-sungguh Semua gerakan dapat saya kuasai dengan baik Berikutnya di halaman 87 Gerakan mana yang belum kamu kuasai dengan baik? Kita jawab Tidak ada gerakan yang belum saya kuasai Apa rencanamu agar gerakan tersebut lebih baik lagi Saya akan terus mempraktekkan dan berlatih gerakan tari indang Agar semakin mahir Halaman 91 Selesaikan soal-soal cerita berikut Ibu Edo mempunyai persediaan 2,5 kg gula di rumah. Hari ini ibu membeli lagi 1/4 kg gula di warung dekat rumah yang tambahan membuat pesanan kue. Berapa kg jumlah gula keseluruhan? Baik, kita akan jawab. Nah, di sini diketahui ya. Pertama adalah persediaan pertama itu 2,5 kg. Kemudian ibu itu Ibu Edo membeli lagu 1,4 kg. Nah, yang 1,4 kg ini kita akan ubah menjadi pecahan desimal dulu. Berarti pertama kali kita ubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu 1 per 4. Cara mengubah 1 per 4 ini adalah kita bagi dengan cara pembagian porogapit yaitu 1 dibagi 4. Oke. Okay. Kita ketahui dulu 1 dibagi 4 itu berapa. 1 dibagi 4 kan tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakang. Nah, kalau kita tambahkan 0 di belakang berarti di sama dengannya kita buatkan 0 koma. Oke. Okay. Setelah itu 10 dibagi 4 bisa apa enggak? Bisa. Yaitu berapa kali 4 yang mendekati hasilnya 10? Yaitu 2. Di 2 dikali 4 adalah 8. Maka ini kita kurangi 10 dikurangi 8 yaitu Berapa? 2. 2 bagi 4 kan tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di sini. 20 bagi 4 adalah 5. Maka 1/4 itu sama dengan 0,25. Jadi kita tambahkan. Jadi kita buat simpul saja, jadi jumlah gula keseluruhan Keseluruhan 2, ditambah 0, 2,5 ditambah 0,25 sama dengan titik-titik. Kita orat-orat di atas sini aja. Ya. Ini hanya orat-orat, jangan ditulis. 2, ditambah 0, 2,5 ditambah 0,25. Cara menambahkan bilangan seperti ini, maka kita harus mensejajarkan komanya ya. Oke. Sekarang kita tambah, disini 5, kemudian 5 tambah 2 adalah 7, kemudian koma kita turunkan, 2 tambah 0 adalah 2. Maka, persediaan gula di rumah adalah 2,75. Oke, kita ingat-ingat yang tadi ya, 2,75. Oke. Berikutnya, jika gula tersebut hanya digunakan 2,7 kg, berapa sisa gula sekarang? Nah, berarti di sini kita akan mencari sisa gula. Berarti, cara mencari sisa gula adalah persediaan gula. Persediaan gula dikurangi dengan gula yang digunakan. Gula di gunakan kita buat sama dengan 2,75 dikurangi 2,7 sama dengan Nah kita oret-oret di sebelah kanan sini 2,75 kita kurangi dengan 2,7 nah disini Komanya kita sejajarkan, ya, begitulah cara mencari selisihnya atau cara mengurangi. Nah, 5 dikurangi 0 di sini berarti tidak ada, ya, berarti di sini 5. 7 dikurangi 7 adalah 0. Kita tulis 0, di sini 2 kurangi 2 adalah 0, menjadi 0,05. Berarti sisanya adalah 0,05. Sisa gula sekarang adalah, kita tulis, sisa gula... Sekarang adalah 0,05. Berikutnya pertanyaan kedua, Benny mempunyai kayu dengan panjang 1,5 meter untuk membingkai sebuah prakarya. Setelah digunakan, kayu tersebut masih tersisa 1/4 meter. Berapa meter kayu yang terpakai untuk membingkai? Baik, 1 4 ini pertama kali kita ubah menjadi pecahan desimal Oke, 1 4 Cara mengubahnya adalah oke kita retort ya cara mengubahnya Cara mengubahnya adalah dengan kita bagi dengan cara pembagian porgapit 1 dibagi 4 1 bagi 4 kan tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakangnya Kalau kita menambahkan 0 di sini, maka di depan sini kita tambahkan 0, Berikutnya, 10 bagi 4 itu kan bisa ya, berarti 4 kali berapa yang mendekati 10 yaitu 4 kali 2. Maka sekarang kita kalikan 2 kali 4 adalah 8. 10 kurangi 8 adalah 2. 2 bagi 4, tidak bisa kita tambahkan 0 di sini. 20 bagi 4, itu 5. Jadinya 1 per 4 itu sama dengan 0,25. Jadi 0, 1 per 4 sama dengan 0,25. Berikutnya, kita akan mencari berapa kayu yang terpakai untuk membingkai. Berarti kita caranya adalah kita ke kanan aja ya, kita ke bawah aja, ke kanan aja ya, ke kanan ke bawah kanan aja ya biar cepat. Oke di sini 1,5 kita kurangi dengan 0,25. Sama dengan kita tulis sama dengan di sini. Sekarang kita waratah di sini 1,5 dikurangi dengan 0,25. Nah di sini itu ada 0 ya sebenarnya. Nah 0 kurangi 5 kan tidak bisa maka kita ambilkan dari sini ini 1 menjadi 10, 10 kurangi 5, 5 kemudian di sini sisa 4, 4 kurangi 2, 2 kemudian 1 dikurangi 0 adalah. Satu, maka jadinya 1,25 Jadi yang terpakai adalah 1,25 Berarti kayu yang terpakai Kayu yang terpakai Adalah 1,25 meter Oke. Sekarang kita lanjut ke halaman 92. Minggu lalu Ibu Lani membeli 2 3/4 kg telur ayam dan disimpan di kulkas. 1,7 kg dari telur tersebut telah dimasak. Berapa kg telur yang tersisa di kulkas sekarang? Baik. Caranya adalah kita ubah dulu pecahan campuran ini, mana pecahan campuran yaitu 2, 3 per 4. Pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya bagaimana? Baik, saya akan paret-oretkan dulu di sini ya. Di sini kita tulis 2, 3 per 4, kita ubah menjadi pecahan desimal. Oke, 2... 3 4 itu kan sama artinya dengan 4 kali 2 8, 8 kali 8 ditambah 3 adalah 11, berarti 11 per 4, maka 11 dibagi 4. 11 bagi 4 kan bisa tuh, berapa kali 4 yang mendekati hasilnya 11, yaitu 2, 2 kali 4 adalah 8 11 kurangi 8 adalah 3. 3 bagi 4 cantik, tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Kalau kita tambahkan 0 di sini, kita tambahkan koma di sini. Oke. Okay. Sekarang 30 dibagi 4 berapa? Yaitu yang mendekati adalah 6. Okay. 6 kali 4 adalah? Mohon maaf ya, di sini 7 ya. 7 ya, 7. Oke, okay, ini 7 ya. 7 kali 4 28. Nah, maka kita, kita kurangi. 30 kurangi 28 adalah 2. 2 bagi 4 tidak bisa. Kita tambahkan 0 di belakangnya. 20 bagi 4 adalah 5. Maka ini adalah 2,75. Nah sekarang berarti di sini diketahui bulan itu memiliki 2,3 per 4 kg yaitu 2,75 kg telur. Dan disimpan di kulkas 1,7 kg telur tersebut telah dimasak berarti sudah dimasak 1,7. Berarti cara menghitungnya adalah kita kerjakan di sini. 2,75 dikurangi 1,7 Oke, kita orat orang di sebelah kanan ya 2,75 dikurangi 1,7 di sini 5, 7 dikurangi 7 adalah 0 Kemudian 2 kurangi 1 adalah 1 Jadi sisanya adalah 1,05 Oke, maka Sisa telur, yaitu 1,05 kg. Baik. Berikutnya soal nomor 4. Buatlah soal cerita sendiri tentang hitung campur yang melibatkan pecahan dan desimal. Oke. Di sini kita akan membuat hitung campurnya ya. Salkan, Maru memiliki dua satu per dua kilogram gula. Dia telah menggunakan Gula tersebut Sebanyak 1,5 kg Pertanyaannya adalah Berapa Sisa Gula Maru Oke okay. Baik, sekarang kita lanjut ke halaman 92. Selesaikan soal-soal hitung campur berikut. Baik, di sini ada 6,3 5 ditambah dengan 0,725. Baik, pertama kali kita ubah 6,3 5 ini. 6,3 5 kita ubah menjadi pecahan desimal. Kita oret-oret di sini ya. Baik, kita oret-oret. 5 5 kali 6 itu kan 30. 30 tambah 3 adalah 33. Berarti ini berarti 33 dibagi dengan 5. Oke. Berarti di sini 6 ya. 6 6 kali 5 adalah 30. Kita kurangi sisa 3. Maka di sini tambahkan 0. Kita tambahkan koma. 30 bagi 5 adalah 6. 6 kali 5 30 ini kan hasilnya adalah 0 berarti 6,6 6,6 berarti sekarang kita jumlahkan langsung nih ya kita ke kanan saja ya berarti 6,6 ditambah 0,725 sama dengan berapa? Oke, kita oratorat -orat lagi di sini. 6,6 ditambah dengan 0,725. Oke, di sini sebenarnya ada 0 ya, kita tuliskan 0. 0 tambah 5, 5. 0 tambah 2, 2 6 tambah 7 13, simpan 1, Menjadi, 1, 1, 1, 1, Oke, itu hasilnya kita buat di sini. 7 sini koma ya. koma 325. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. 45,673 dikurangi 0,968 ditambah 3/4. Nah, di sini yang perlu kita ubah menjadi pecahan biasa adalah 3/4-nya. Oke, kita ortor saja dulu ya, 3/4. 3/4 itu kan sama kita artinya dengan 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 kan tidak bisa, maka di sini kita tambahkan 0. K nah, di sini 4 kali berapa hasilnya mendekati 30 yaitu 7. Jadi karena tadi di sini kita tambahkan 0, maka di sini kita buatkan 0. Di sini 7 ya 7 kali 4 adalah 28 Maka di sini sisa 2 20 dibagi 4 adalah 5 Maka jadinya adalah 0,75 Maka kita buat langsung 45,673 Dikurangi 0,968 Ditambah dengan 0,7 5, oke, okay. kita buat di sini sama dengan Sekarang kita orat orek ya 45,6,73, dikurangi dengan 0,968, oke okay. ini dulu ya Kita kurangi Berapa hasilnya 3 kurangi 8, tidak bisa kita ambilkan satu dari sini menjadi 13, 13 dikurangi 8 adalah 5 kiri sisi 6, 6 kurangi 6, 0, sini 6 kurangi 9 tidak bisa kita ambilkan dari sini adalah 16 16 kurangi 9 adalah 7, di sini sisa 4 menjadi 4, di sini 4, 44,705 0,7, 0,5 ditambah dengan 0,75, kini dijumlahkan ya, di sini 0 ya, di 5 tambah 0, 5, 0 tambah 5. 5 7 tambah 7 14, 41 menjadi 5. Di sini 45,455. Jadinya adalah Oke, okay, kita buat dulu di sini. Ini dulu kita kerjakan pertama ya. Jadi 44,705 ditambah dengan 0,75 45, 45, oke. Okay. Berikutnya, di sini yang kita ubah hanya pecahan campuran ini. Oke, okay. kita kalikan 8 x 12 adalah, kita rata 8 x 12 yaitu 16, simpan 1. 8 x 1 8, 96. 96 tambah 4 adalah 100. Sekarang 100 kita bagikan dengan 8. Oke. 1, 1 kali 8, 8. 10 kurangi 8, 2. 20, kurangi 20 bagi 8 adalah 2. 2 kali 8 adalah 16. sini sisa 4. Kita tambahkan 0 menjadi 40. Di sini kita tambahkan koma. 40 bagi 8 adalah 5, menjadi 12,5. Berarti di sini adalah 12,5 dikurangi 9,5 ditambah 0,25. Oke, langsung kita kerjakan. Kita sama dengan di sini aja 12 dikurangi 95. Di sini 0. Kemudian 12 kurangi 9 adalah 3 berarti sini 3. Sekarang 3 ditambah 0,25 jadinya adalah 3,25. Oke, seperti itu. Berikutnya 1/4 1/4 itu kan sama artinya dengan 0,25. Di sini 0,095 ditambah 0, 48 dikurangi 0,25 Oke kita terus sama dengan Oke ini adalah 5 Kemudian 9 ditambah 8 adalah 17 Maka kita tulis 7 di sini Simpan 1 1 tambahan 0 tambah 4 adalah 5 Menjadi adalah 0,575 Ini adalah 0, 575 dikurangi dengan 0,25 kita terus hasilkan hasilnya di bawah kita orat-orat ya 0,575 dikurangi 0,25 di sini 5 di sini 2 di sini 3 menjadi 0,325 hasilnya adalah 0,325 oke. Berikutnya, buatlah soal hitung campur sendiri. Baik, kita buat ya. 0,5 ditambah 0,75 dikurangi 2 per, per, per 5. Oke, itu aja. Sama dengan titik-titik. Sekarang kita akan menjadi halaman 93 juga. Ayo, renungkan. Kita jawab dari pertanyaan pertama. Apa yang kamu pelajari? dari kegiatan hari ini yaitu pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan berikutnya ya apa yang sudah kamu pahami dengan baik ya sudah saya pahami dengan baik dengan baik adalah Hitung campuran, pecahan. Kemudian, apa yang belum kamu pahami? Kita jawab, tidak ada. Berikutnya, apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Membaca buku paket atau cuan materi, diringkas, dibaca ulang sambil dipahami. Kemudian, pertanyaan ketiga, sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh peristiwa sehari-hari yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan adalah Contoh orang yang menjaga kerukunan dan ketertiban di lingkungan rumah, tidak menganggap rendah budaya orang lain yang berbeda dari kita, membantu orang lain yang kesusahan, meski berasal dari suku dan budaya yang berbeda. Baik, itu saja yang kita jawab pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.